Selamat berjumpa lagi pemirsa, kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya untuk anda tentunya m 7SS News. Kepulangan siswa berprestasi disambut oleh kepala Madrasah Sanoia Negeri 7 Hulu Sungai Selatan, yangjuri SAg MPDI, perwakilan perangkat desa Siri wakil kepala Madrasah bidang kesiswaan, semua pendidik dan tenaga kependidikan dan semua peserta didik yang diiringi dengan yel-yel di Kp Pramuka dan syair Hapsi. Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selanjutnya. Kepulangan siswa berprestasi disambut oleh kepala madrasah Sanawiyah Negeri Tujuh Sungai Selatan, Jemjore SAG MPDI, perwakilan perangkat desa Sirik Kecamatan Kalumpang, Ahadi Rahmatullah SPD, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Yuraida Sardianti, S.A.G. Semua pendidik dan tenaga kependidikan dan semua peserta didik yang diiringi dengan Yilil Dikapi pramuka dan Syair Hamsi di Jalan Masar MTSN 7, Resulai Selatan Rabu 22 Februari 2023 pagi Penyambutan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka pada Ajang Festival Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2023 yang digelar Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Kementerian Kependidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Deaula Balai Bahasa Banjarbaru Kepala MTsN 7 Sungai Selatan Jindir Raya Saga MPDI menyampaikan Apresiasi yang tinggi kepada Muhammad Padli kelas Kelasemen A juara 3 Lomba Madihin Tingkat SMP MTS Kalimantan Selatan Apresiasi juga disampaikan untuk Syahid Ahmad Kelasemen C dan Ajijah kelas Kelasemen A meski belum beruntung Namun mereka telah berhasil membawa Harum nama daerah dan MTsN 7 Sungai Selatan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan MTsN 7 Terima Alhamdulillah hari ini kita sangat berbahagia, sangat membanggakan. Kawan kita dari empresen 7 HSS mampu seperti madrasah-madrasah yang ada di perkotaan di kabupaten lain, Walaupun di ujung kabupaten. Selamat kepada kawan-kawan kita yang telah juara ketiga madin. Terima kasih kawan kita Nur dan Ahmad. Selanjutnya Kamat juga memberikan apresiasi kepada semua dewan guru dan tata usaha, terutama kepada guru pendamping lomba Desi Irrawati S.Pd dan Sanawia S.Pd yang telah memberikan support, motivasi, bantuan dan maksimal. Sementara guru pendamping lomba Desi Irrawati S.Pd menuturkan persiapan untuk mengikuti lomba sangat singkat, namun karena antusias dan semangat mereka akhirnya berhasil membawa pulang piala. Persiapan di sini dimulai dari hari Jumat sudah kami persiapkan ke uh, latihan hanya Sabtu dan Minggu itu juga tidak full hari Sabtu seharian hari Minggu setengah hari persiapannya luar biasa dan antusias serta semangat mereka juallah yang menghantarkan mereka sampai membawa pulang piala. Di akhir kegiatan audien Raja Cicakal Semena berkesempatan menampilkan bakissa dalam bahasa Banjar dengan judul Utur Tungku Puan Galuh Pilado. Kisusan dengan penampilan Madihin oleh Syahid Ahmad Kalsemian C dan Muhammad Padli Kalsemian A juara tiga lomba madihin tingkat SMPMP P sekali Kalimantan Selatan dengan sebagai penutup. Nah pemirsa. Sekian informasi dari saya, dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya, Norhidayanti, beserta tim kerja humas yang bertugas, mengucapkan terima kasih. MTsN7SS hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.